Lalu ditahan Lalu. Oke okay, sobat jumpa lagi kali ini kita akan membuat panah ikan yang pertama kita sediakan daripada pipa paralon bekas ini sambungannya ini t perang bekas yang sisa-sisa kemudian kita masukkan ke sini biar aman biar enak dipegang seperti ini kita sediakan karet dan juga sebuah gagang sapu yang sudah ada lobangnya, lepaskan. Saya akan dia kuat ini. Kita sedia daripada stainless kemudian ujung daripada ini tanpa panah kemudian kita masukkan kembali sangat kuat lihat jala pas bagaimana lihat kuat bagus sekali itu masuk dan di belakangnya kita gunakan drill. Masuknya mari. Boleh diketuk. Ya. Sudah. Nah, jadi sebab dia kira panjangnya 40 50 cm. Kita ambilkan dulu mufati. tahan di dalamnya, jangan punggul dulu. sudah. apa seperti Ini di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 kita Ini dengan cek. ini belum bisa tak di